Selamat bertemu kembali dengan channel youtube ini Gunawan official Mulai setiap harimu dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur from Roiti Benet Hidup kita memang tidak sempurna, tapi kita bisa membuatnya lengkap dengan selalu bersyukur ada rahasia untuk menggapai sukses Sukses itu dapat terjadi karena persiapan Kerja keras dan mau belajar dari kegagalan From Jolene Powell Bagaimanapun keadaan kita Mau sedih, bahagia, waktu tidak pernah berhasil menunggu waktu tetap berjalan from Tereli aku mencintaimu bukan hanya karena siapa kamu tapi juga karena menjadi apa diriku saat bersamamu from Roycroft terkadang kita kadang langit bisa kelihatan seperti lembar kosong Padahal sebenarnya tidak Bintang kamu tetap di sana Bumi hanya sedang berputar Frum di lestari Nikmatilah kesulitan Karena dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan sebuah piano berwarna putih dan hitam. Jika Tuhan memainkannya, maka akan menjadi melodi indah. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara, from Syahrul Han. Demikian apabila Anda suka dengan motivasi ini, jangan lupa di subscribe, like dan comment sampai jumpa.